Yeah. Uh. Uh. <laughs> Baby bus, kota kehidupan, ayo belajar tentang profesi baru. Pilot, ayo satukan helikopter, pesawat terbang. Rangka akomodasi. Pilot bisa menerbangkan pesawat dengan bebas di langit. Ayo coba bersama-sama. Kita butuhkan dua lencana penerbangan kali ini. Pesawat mana yang akan kita terbangkan? Pesawat tempur. Aku Kiki, pilot pesawat tempur. Hari ini kita akan punya latihan pertempuran pesawat. Ayo berangkat. Tujuan hari ini adalah untuk mengalahkan kapal perang tak terkalahkan Hoho. -Ho. <tuk> Ayo. Pilot Kiki. aku seberapa hebat dirimu. Hati-hati. Lawan mulai Kamu menjadi begitu kuat Biar aku tunjukkan bom pelacakku yang tak terkalahkan Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan Lagi main kali, latihannya selesai. Aku Kiki, pilot pesawat itu, tugasku untuk menerbangkan pesawat dan membawa para penumpang ke tujuan mereka dengan selamat. <lace facilities> Kapten Kiki, pemeriksaan dalam penerbangan telah selesai. Semua peralatan beres. Ayo kita bersiap-siap untuk lepas landas. Para hadirin sekalian, selamat datang di penerbangan Baby Bus. Kita siap lepas landas. Selamat menikmati penerbanganmu. Ayo mulai pesawat. Dorong pedal gas untuk mempercepat. tarik kemudi ke bawah untuk membiarkan pesawat terbang. Wah, pesawatnya terbang. Ini adalah peta rute hari ini. Sejajarkan garis merah dengan rute penerbangan dan kita akan mencapai tujuan. harus berbelok ke depan putar kemudi dan sejajarkan arah radar menunjukkan cuaca hujan di depan mungkin ada badai petir kita harus menghindarinya dan bergerak maju Kita akan mencapai daerah badai petir Itu berbahaya, hindari dengan cepat Kita akan mencapai daerah badai petir Itu berbahaya, hindari dengan cepat Ya, berhasil menghindari badai petir Terus lanjutkan Pesawat mulai meluncur. Kita harus berhati-hati. Pesawat miring. Ayo kita kembali ke jalurnya. Bagus. Kita telah melewati turbulensi dengan aman. Ayo kita lanjutkan. Kita keluar jalur, ikuti jalurnya Radar menunjukkan cuaca hujan di depan Mungkin ada badai petir Kita harus menghindarinya dan bergerak maju lanjutkan Kita telah mencapai tujuan kita. Siap mendarat. terlalu dekat dengan tanah. Kita perlu memperlambat. Kita telah tiba dengan selamat di tujuan kita. Penerbangan ini berakhir. Misi telah terselesaikan. Semua penumpang telah tiba dengan selamat di tempat tujuan. Wow terbang ke langit sangat menyenangkan. Wow ini adalah koin untuk kerja kerasku.